Penyerang andalan Manchester United, Cristiano Ronaldo, bicara mengenai kedekatannya dengan sepak bola Brasil dan pesepak bola dari negeri Zamba. Ia menyebut dekat dengan Brasil karena ia menjalin hubungan baik dengan rekan-rekannya dari Brasil budaya dan orang Brasil yang tinggal di Portugal. Seperti diketahui, adik dari Cristiano Ronaldo kini tinggal di Brasil karena menikah dengan orang dari negara tersebut. Meraih lima kali gelar Ballon d'Or itu juga memiliki konsultan nutrisi dari Brasil. Oleh karena itu, Ronaldo begitu menghormati negara tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Ronaldo diminta untuk membuat perbandingan tentang dua legenda sepak bola Brasil, yaitu Ronaldo Nazario de Lima dan Ronaldinho. Namun Cristiano Ronaldo mengatakan tak suka jika harus membandingkan dua pemain hebat tersebut. CR7 si mengatakan keduanya meninggalkan warisan dalam sepak bola Brasil. Ronaldo mengakui lebih unggul dalam jumlah gelar individu daripada keduanya. Saya tidak suka perbandingan. saya lebih suka mengatakan bahwa keduanya, Ronaldo Nazario dan Ronaldinho Gaucho meninggalkan warisan mereka, sejarah mereka, ujar Cristiano Ronaldo. Saya dapat mengatakan berdasarkan fakta bahwa saya memenangkan lebih banyak gelar individu daripada mereka, tetapi keduanya memenangkan Piala Dunia. Ronaldo dan Ronaldinho menjadi tulang punggung Brasil kala menjuarai Piala Dunia 2022 silam. Bahkan, sinar Ronaldo Luis Nazario Delima sudah sangat terang sejak pertengahan 90-an. Saya sangat bersimpati dengannya. Saya tumbuh menyaksikan mereka berdua bermain. Mengatakan siapa yang terbaik, siapa yang kedua, bukanlah hal yang penting. Saya lebih suka mengatakan bahwa mereka adalah idola dan meninggalkan sejarah indah dalam sepak bola, ucap Ronaldo menegaskan.